Sebelum anda menonton video ini, silahkan tinggalkan subscribe, like, komen, dan share. Share sebanyak mungkin video ini ke tetangga kalian, ibu kalian, bapak kalian, bahkan saudara kalian. Support saya, orang diri, orang payah raman. Jangan skip video ini, tonton sampai habis. Terima kasih. Gunakan headset kalian untuk mendapatkan suara yang lebih jelas. 001 kosong satu Payaraman Timur kecamatan Payaraman Kabupaten Bogor Elek Ayah Kandung bernama Bapak Romadi Alur Hobi, Ibu Kandung bernama Ibu Sari Hartati, status pejaka. Calon Istri bernama Nisa Desvia, Tanggal lahir tanggal 24 Desember 2001. Alamat Jalan-Jalan Perusahaan Ayah kandung nama Bapak Jairi, bukan, don't, don't, nama Ibu Moravia. Status Ada perpaling pindah awal-awal masyarakat sedangkan emas akan diberikan berbuah sebanyak puasa tengah suku dibayar tunai Adapun saksi, Bapak Ibu, kita semua adalah saksi, namun saksi yang tidak tulis di berkaskan ini cuma dua orang. Yang pertama adalah Bapak, Bapak Ahmad Domi, yang kedua Bapak Haji Muhammad Hedi Damat. Kami bersilakan kepada saksi untuk melihat, meneliti mas kawin yang akan diberikan. والد على اي تعالى Allahumma rabban sulatin alladhi khalaisani Bapak-bapak ibu siapa yang melaksanakan dan kepada Allah. Tolonglah itu Bapak Ibu kami mengajak kita semua hidup ini memang untuk ibadah. Hidup ini memang untuk taat mengabdi kepada Allah.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 Jadi, kalau hidup kita cuma makan, minum, tidur, warawiri, warawiri, ada datang, maka sia-sia rugilah hidup. Karena semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan. Kemudian kita berpesan, "Pertama kepada saudaraku, bagus. Sebentar lagi kau akan menjadi seorang suami." siap lho nikah lalu siap lho balik <tik> kami <dikali. tik> sebentar lagi kewakamannya menjawab hijab dari wali pendek ucapan kau boleh saya terima nikahnya dengan mas kawi yang tersebut kata saksi, kata alisa sah, sah, nikah. kau resmi menjadi seorang suami, pemimpin nah tanggung jawabnya bisa tanggung jawabnya pertama mendidik, memimpin istri agar menjadi istri yang taat kepada Allah, itu pertama kali Bapak Ibu ajak suruh istrimu untuk ibadah kepada Allah. Oke, ajak sholat alim nah jadi kalau kita suami kita ibadah bapak ibu istri kita tidak kita diam baik pertama kali yang akan ditonton oleh Allah ditanya siapa suaminya bukan lagi orang tua nah, maka suami berkaji pak suruh ini suami, istri, anak-beranak, selain yang tidak kawin, nak nyabu baik, itulah jiwa ABG. Anak-beranak, gila kalau. Nak bahagio itu kan? banyak, anak senang hidup. Kita jauh dari Allah. Yang menjauh bahagia itu Allah. Yang menjauh rezeki Allah. Yang menjauh kehidupan Allah. Tapi kita tidak tahan sama dia. Kita jauh sama dia. Maka tidak akan mungkin mendapatkan kebahagiaan. Pikir itu itu yang berlangguan. Yang kedua, yang nafkah akhir batin nah, kalau air itu makan minum segala kebutuhan istrimu kau wajib cukup minyak, ya ah jadi itu kemudian uh, jadilah seorang suami seperti Rasulullah kita alaihi jauh nabi lemah lembu perhatian nabi nabi itu uh, ini bapak-bapak ke -bapak, istrinya nyenangkan istrinya ...manggil Siti Qadidiyah, Habsul, Kiftiyah, Zainab... ...dengan panggilan Ya'ummal Muminim... ...Muhaibunya orang-orang yang, orang -orang yang berkhidmat. Rasulullah panggil Siti Aisyah, Ya'umma'il Allah... ...Muha'is itu yang gantik pipinya kemarin merahan. Tak pernah Nabi manggil... ...jada-jada Aisyah, Aisyah, Aisyah, dah pernah. Kita ni lah kadang bini gemuk... panggil sepontek. Aisyah kan ketikin buat kopi... ...yang sama aja kek. Akhirnya kurus. Lo menjadinya dulu hebat... ...manggil main lomb laidang ni... ...yang baru-baru ni be Jangan manggil panggil yang mesra Siapa manggil yang mesra <tuh> manggil, ya, eh, Adek Hah? Panggil nah, yang yang mesra, yang hormat Jangan manggil yang mau bu Lili li, sini Sini Lili Itu siapa itu bu? Lakiku Pak Ustaz Ali namun Jangan manggil yang mesra Itu ini gitu Kemudian kita berpesan kepada Isha Isha dengar yuk Sebetul lagi kau akan menjadi suami istri Jadi istri yang baik Istri yang Pertama-taat uh, kepada suami Ibu-ibu setelah menikah ini, yang pertama kali yang harus kita tangani itu siapa suami. Gak boleh dilawan lagi itu. Boleh kita segak lagi itu. Bisa, tanyoi kaget. Keluargonya kak bagus nih. Nah, tanyoi, galaknya makan apa kak bagus nih. Kita itu keluarganya, ibu nyai, anak kami itu walaupun belakang-belakang Risa, kalau makan nak melek-melek, apa dia? Paling-paling kegalaannya itu, omong, enak, malpi, maksupa, papi, susu, ya kan? Nah, aku setuju, aku ngajar dia makan malam. Nah, jadi artinya Risa buat ke? Nah, buat ke, apa dia kegendahan lelaki kita itu? Gitu. Ini laki dah gala makan gosip, besok gusip, itulah kekorengan galau, kelompok tidur ini. Jadi, pelayanan suami, karena setiap pelayanan istri dalam hidup rumah tangga itu bernilai ibadah di sisi Allah. Kata Nabi, kalau ada seorang istri memberikan air botik secangkir kepada suaminya, sama dia melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, jadi, kaget dia menyebutnya banyak dikongkir semua parah kalau panjuti panjuti. aku ini naga kopi, ngapain panjuti? itu harus itu haji umroh. ya kalau kopi susu muda teh wadah apa banyak nilai haji, haji. kemudian kita berpesan kepada calon penumpang mulai bapak ibu uh, sabar dalam taruh di tempat nah, jadi kalau ada masalah hidup empat tanggo itu ada baik. Eh. kami yang sudah tua tua ini bagus. Matang. ada baik eh. kadang terajur terajuran, iya baca ketek eh. biasa. itu empat tanggo. jadi kalau ada masalah masabar. Itulah yang diajarkan nabi Kemudian jangan galak ngadu dengan allah. Kalau ada masalah hormat dong. Termasuk ngomong kita gitu, jangan kita adu. Gitu. Jadi ngadunya kepada siapa? kepada allah. Jangan ngadu di media sosial. Jangan ini. Bagaimana kalau membalas sedikit dengan laki ilmu status di facebook, instagram, kilo whatsapp. Malam hari ini hatiku sedang bersedih. Suamiku yang tercinta telah menghianati diri. Sedih, sedih. gambar orang nangis. Tahu. Dia sejak kan Maya itu mulai ada yang disertai lagi repot ya yang... deh. Iya kak, kaki kemari-mari sudah, laut tinggal kalah. Kemudian menjadi banyak. Ada lagi kalau udah kata kakak ada siapa tertidur? usah, umat tambah gitu. Kemudian hormati dan mulia orang tua kalian. Setiap kau bolak-balik, Jojo suka kepada orang tua pandangnya wajah ibu dan ayah. Betapa letihnya, betapa beratnya perjuangan mereka melahirkan kita membesar. Kalaulah tanpa ada wajah, orang tua kita mungkin kita ada di atas bawah Maka jangan pernah ngomong, "Ah, ih, ada ibu nih, ada ayah nih, tidak cici, walaupun dia atas ibu. Muliakan mereka, maka anak-anak kalian akan memuliakan kami. Orang tua yang sudah meninggal, akan doakan doakan. Insya Allah, orang tua kita dapat ampunan. Senang dia, dia, dia, saat dia, yakinlah berkumpul lagi kita semuanya dengan keluarga kita dengan kita semua yang berkumpul ini di mana di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya kami mendapatkan keberuntungan barang Allah ridha dan surga. Adibna pani wa ya tum bi man hakim wa taqabal minna wa kutiba wa wa muslimin halim akuulu wa naha wasallallahu alaihi wa sallam alal mukminin muslimin wal muslimat fastanquru nau al mafqud. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.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 Bismillahirrahmanirrahim. شهدوا الله tidak ada kecuali Allah. putusan Allah. Tidak ada tidak ada tidak ada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 saya terima nikahnya dengan masalah ini tersebut lain hari pertama. Ketemu nah, tiara. Lagi. Dua kali nah, kata terakhir. Ketemu terakhir, omongnya ya. Kaki masih banyak kan cuci gitu. Intinya masih siap Salam, Salam dari Pinjai. Salam dari Palembang. Pinjai. <laughs>